Murid-murid memetik gandum pada hari sabat. Pembacaan diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 1-8. sampai Pada waktu itu, pada hari sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik pulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang farisi kepadanya. Lihatlah!